selamat pagi sobat semua para pecinta agar bahar dalam kesempatan ini pagi hari ini saya akan merumusikan produk saya yaitu agar bahar yang berupa pipa kunci ini kali arus ini panjangnya 16 setengah. ini serat serat emas ini ukirannya bagus sekali ya seratnya lihat ya Oke. Okay. Sebelumnya 81 untuk itu Ini harganya nya Rp140.000. Ini bayarnya 16.5 ya. Ya. ribu setengah berapa? Oh, 15 15.5 ya, 15 15.5 ya 15.5 Saya, saya, saya, saya, saya, saya, ya. terima kasih atas perhatiannya. channel pan di sampaikan apa harganya ya oke terima kasih ya. kalau yang ini ada ya. Baik, terima kasih ya. selamat